Kata itu kan tiga nama yang sebenarnya itu samar semua. Hmm. Tapi kan kayak gini, kalau kita merujuk dari kita merujuk dari obrolan pada saat kita ketemu dengan Pak Sobirin, Pak Sobirin, anu Juru Kunci Batu Agung, kan ada satu ada satu pemahaman tentang penyebutan bahagung loh. Jadi bahagung itu makanya kenapa rata-rata anak satu tempat itu menggunakan bahagung Agung, Agung sebenarnya lebih cenderung ke arah searah apa yo penggantian nama penggantian maaf, istilah tuhan gitu loh jadi agung itu kayak tuhan gitu loh maaf, Pak. Saya betul maaf, Tuhan jadi. makanya minta tersebutnya Pak. Saya minta kalau Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya agung juga mbah Agung minta gitu Pak. Saya minta maaf, Saya untuk memuji, untuk untuk untuk memuji, untuk berdoa kepada Tuhan, lebih cenderungnya seperti itu. Silanya mengatakan di sini juga tempat peristirahatan dari Mataram pada saat tempat Napier.